Bismillahirrahmanirrahim, uh, sahabat sahabat kira -kira, yang di pak, Insya Allah pada hari ini kita akan penyaluran erosi Lumajang. rumah jam. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga bermanfaat, harta yang dititipkan, yang diamanakan daripada sahabat kira-kira yang Mohon doa dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat keraja dan dua pak, eh, pada siang ini alhamdulillah sudah sampai kepada posko eh, dan insyaallah akan kita dilanjutkan ke tempat pengungsian juga ke tempat yang terdampak kena erupsi. Eh, semoga eh, kunjungan kali ini memberikan sebuah penyemangat juga pada orang-orang yang kena dampak juga, mohon doa dan semangatnya dari para sahabat untuk kami semua. Oke. Okay? Alhamdulillah alamin eh, sahabat kehadiran yatim dan dua pak, eh, pada siang ini alhamdulillah sudah sampai barang-barang titipan eh, dari para donatur untuk disalurkan kepada orang-orang yang terdampak daripada erupsi eh, Semeru ini. Semoga semakin tambah berkah, semoga para donatur yang telah memberikan amanahnya kepada kami semua bisa bermanfaat dan untuk mereka-mereka yang dampak penyintas erupsi ini mudah-mudahan semakin tambah barokah dan sudah tiba, sudah sampai dan diserahkan ke tempat di posko pusat di kecamatan Candipuro yang insyaallah akan disalurkan ke desa-desa dan dari desa tersebut akan disalurkan lagi ke orang-orang yang terdampak melintas erupsi ini. Ya saya sendiri perwakilan juga dari panitia, perwakilan dari pengungsi. Saya ucapkan terima kasih banyak dari berhajatim dan dua apa atas kehadirannya dan terima kasih banyak atas bantuannya. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada geraha yatim dan doa yang telah memberi bantuan serta sembangsinya kepada uh, warga yang terdampak erupsi Semeru, uh, kecamatan Candiburo. Terima kasih. Inilah kita sedang di lokasi salah satu kampung yang terdampak. Kampung Renteng ya. Nah. Biasa. Ini salah satu armada yang sedang juga relawan. Nah Nah, ini sahabat, eh, kondisi saat ini di tempat kejadian yang kena erupsi, dan ini akibat panasnya. Awal lahar yang terjadi di sini sehingga seperti ini kondisi saat ini. Mudah-mudahan penduduknya diberikan ketabahan, kesabaran atas ujian yang Allah berikan. Ini mudah-mudahan eh, di Nilai kesabaran bagi penduduk juga doanya dari para sahabat semuanya Mudah-mudahan uh, Allah menggantikannya dengan yang lebih baik Eh, <laughs> monggo. <laughs>